Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Ananamirsa Emperor dan di video kali ini saya akan melakukan off-road lagi menggunakan Toyota Avanza tahun 2012 sesuai dengan request favor fever yang Oke kita langsung menuju ke tempat jalan dengan kontur tanah Jalan bertanah Oke. Kita masuk ke. Cobaan pertama, apakah bisa? Kita coba, kita tes. Naik, naik, naik. Ah, kurang, tidak. <laughs> kurang, kurang, kurang. <laughs> kita coba lagi. Percobaan kedua. Langsung saja. Oh no, why you got in dead man why kenapa sih udah bisa lo padahal selalu ada aja hal random orang-orang udah biarin aja dah Oke, okay. percobaan ketiga karena yang kedua sebenarnya berhasil tapi karena ada mobil jadi gagal Berhasil, sip. Dan sekarang kita coba lagi ya, tapi dari sisi yang sebelah sini. Oke, okay, saya tahu kenapa nggak bisa karena saya menyerempet bagian kiri tadi. Okay, Mudah-mudahan nggak menyentuh bagian dinding, nggak menyerempet. Masih menyerempet ternyata Nyangkut Oke kita coba lagi Percobaan ke berapa ini? Ketiga ya? Percobaan ketiga Tadi sudah menjelang mulai pagi ini Oke bisa, sip mantap bisa ternyata teman-teman oke okay. dengan sedikit usaha dan berulang kali ya mencoba akhirnya bisa juga sebuah tujuan avanza tahun 2012 oke okay, teman-teman terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis jangan lupa like share dan subscribe sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton.